Selamat datang di Steve G Chanel. Di video kali ini, kita akan bahas tentang hasil lengkap pertandingan La Liga pekan ke-30, 22-23 April 2023 beserta daftar klasemen, top skor, dan top assist sementara. Berikut hasil pertandingan La Liga pekan ke-30 Sabtu, 22 April 2023. Espanyol 0, Cadiz 0. Osasuna versus Real Betis, Osasuna 3, Real Betis 2. Selanjutnya, Almeria versus Atletic Bilbao dengan skor 1-2. Real Sociedad versus Real Faikano dengan skor 2-1 dengan kemenangan Sociedad. Valladolid versus Girona dengan skor tipis 1-0. Di pertandingan berikutnya, Real Madrid versus Celta Vigo dengan skor 2-0 untuk kemenangan Real Madrid. Berikut hasil pertandingan La Liga pekan ke-30 minggu 23 April 2023. Elche versus Valencia dengan skor 0-2 dengan kemenangan Valencia. Di pertandingan berikutnya, Barcelona versus Atletico Madrid dengan skor tipis 1-0. Pertandingan selanjutnya, Mallorca versus Getafe dengan skor 3-1, Sevilla versus Villarreal dengan skor 2-1. Berikut daftar klasemen sementara La Liga sampai pada pekan ke-30. Barcelona masih di puncak klasemen sementara dengan 76 poin hasil dari 30 pertandingan, disusul Real Madrid di posisi kedua dengan poin 65, di posisi ketiga ada Atletico Madrid dengan 60 poin. Di posisi 4 ada Real Sociedad dengan koleksi 54 poin, sementara di posisi zona degradasi ada Valencia, Espanyol dan LC. Berikut daftar top skor sementara Liga Spanyol, di posisi pertama ada Robert Lewandowski dengan koleksi 17 gol, disusul Karim Benzema 14 gol, Unal 13 gol, Iago Aspas, Joselu, Muriki, Borja Iglesias sama-sama mengemas 12 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Spanyol sampai pekan ke-30. Antonio Griezmann dan Mikel Merino sama-sama mengemas 8 assist. Rodrigo, Lucas Robertone, Vinicius Junior sama-sama 7 assist. Itulah hasil terupdate dan terlengkap Liga 2023 sampai pada pekan ke-30. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.